Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku mau share bikin sayur sop Ini seger banget teman-teman Ini resep sehari-hari aku ya Jangan lupa Tonton videonya sampai selesai Ini sayur sopnya udah aku cuci ya, teman-teman. Ini aku beli seharga 5.000 di tukang sayur. Sudah termasuk satu butir kentang kecil ya. Aku rendam di air. Aku juga pakai makaroni, ini favoritnya anakku. Pakai bawang merah goreng untuk taburan biar makin sedap ya. Kemudian ada garam, penyedap, gula pasir sedikit. Cek resepnya di deskripsi ya, teman-teman. Kemudian bumbu yang dihaluskan ada bawang merah dan bawang putih, merica butiran Pertama-tama kita potong dulu kentang, aku potong dadu Setelah kita potong-potong, kita langsung rendam lagi kentangnya di air ya teman-teman Biar nanti warnanya tuh enggak berubah menghitam gitu loh Kemudian satu wortel, aku juga potong-potong, agak tipis Biar cepat matang, gitu. Tapi ini terserah selera teman-teman aja, ya. Mau dihias juga bisa. Kalau aku potong-potong biasa aja. Ini kolnya, aku juga udah cuci, jadi kita tinggal potong-potong. Tapi biasanya aku buang di bagian bonggolnya, gitu. Enggak suka. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya, ya, biar aku lebih semangat untuk upload videonya tiap hari. Terima kasih sebelumnya ya Kemudian untuk daun bawang Dan daun sop Aku juga potong-potong ya teman-teman Biasanya aku potong-potong agak besar-besar gini, Karena aku lebih suka yang kayak gini Ini balik lagi ke selera teman-teman ya satu buah tomat ini kita juga potong-potong potong dadu juga untuk bumbu yang dihaluskan bawang merah, bawang putih, merica butiran kalian bisa ganti merica bubuk ya kalau aku lebih suka yang butiran ini kayaknya lebih harum gitu baunya teman-teman bawang merah sama putih ini kita mau goreng sebentar ini aku potong-potong biar ketika goreng itu nggak terlalu lama gitu matangnya teman-teman kita panaskan minyak goreng kemudian kita tumis sebentar bawang merah, bawang putih ini sampai harum sampai bawang putih, bawang merahnya ini matang ya teman-teman biar nanti sopnya itu jadi enak seger gurih gitu kemudian bumbunya siap kita haluskan kita ulek sampai agak lembut kemudian siapkan air yang mendidih kita masukkan terlebih dahulu kentang Sama wortel Ini yang keras-keras kita masukkan duluan Kita rebus kentang sama wortelnya Ini sampai empuk ya teman-teman Kemudian kita tambahkan bumbu Yang sudah kita haluskan Kita tambahkan kol masukkan juga makaroni, ini bisa diganti jamur atau terserah teman-teman mau diganti bakso juga enak tambahkan bumbu garam penyedap, gula pasir penyedapnya, teman-teman bisa pakai yang lain juga ya, mau kaldu jamur juga bisa tergantung selera teman-teman kemudian kita tambahkan tomat, daun bawang dan daun sopnya ini sop kita udah mau matang teman-teman jadi jangan lupa kita incip-incip dulu gimana rasanya kita bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya nah ini udah selesai Sopnya udah mateng, kemudian kita matikan kompornya. Sayur sopnya udah mateng, udah bisa kita pindahkan ke mangkok saji. Kemudian kita taburi bawang merah goreng, ini biar makin sedap ya, teman-teman. Ini dia sayur sop sederhana kita, udah siap. Ini rasanya enak, gurih, seger banget. Apalagi kalau dimakan siang hari ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya.